Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam minggu kalian saat ini Tentunya Bang Umin akan memberikan informasi terbaru bersahabat ya Kita keunggahan dan ke kabar pertama Ada unggahan terbaru dari Rizky Billar Di akum pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan foto lama hingga foto terbaru bersahabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Abang Rizky Bilar semua ini terjadi gara-gara dulu gua sombong bilang, ah gua mah udah dikutuk, makan sebanyak apapun gak bakalan gendut-gendut. <temasan> Tapi kenyataannya para sahabat ya, kita lihat perbedaannya sangat jauh dari foto lama hingga foto sekarang Rizky Bilat. Luar biasa perbedaannya para sahabat ya, ini adalah efek bahagia bersama dedek Lesti Kejora. Dalam postingan rizky bilar tersebut banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans, yakni dari akun Instagram Ajudan Leslar Anuskor mengatakan dalam kolom komentar sepertinya akibat terendam dalam minyak tanah ah polom. <tuh> Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram. Les Bilar Galeri Anuskon mengatakan, "Di mana para cowok pamer perut six packs lah, dia malah pamer perut six mon. Idola aing emang beda, tuh." Persahabat ya, respon-respon bengeng, respon-respon yang sangat membuat kita ketawa bahagia. Persahabat ya, doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kelancaran, kebahagiaan, dan kesehatan. Amin. ya rumah alamin. Berikutnya persahabat kita mendapatkan informasi soal di rumah Rizky Bilar malam minggu ini Persahabat ya tentunya kita dapatkan dari Kak Bobby Suarez Di IG pribadinya Kak Bobby mengunggah sebuah postingan keadaan rumah Rizky Bilar yang lagi sepi Persahabat ya di situ ada sebuah kalimat caption yang tertuliskan Keadaan lagi sepi tapi kayak macam ada orang di sekitar kolam Wow ada siapakah itu persahabat ya kita makin penasaran dan dibuat traveling aja malam hari ini. Doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan kita mendapatkan cidukan vitamin manja dari Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan saja ada kejutan persahabat ya, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Bilar selanjutnya. Mungkin informasi di malam hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar.